Hey yo, kembali lagi bosku Kita bermain dengan Sweet Bonanza kali ini ya. Semoga kita dikasih yang Mantap, mantap, sama Buah buah segar, serta Permain, manis Oke okay. Bawa modal 115 ribu kita ya bosku ya Semoga mantap ini Hari ini, karena Gue yakin, RTP nya lagi tinggi Dan, keyakinan gue juga Sudah 100% tinggi ya bosku semoga aja mantapnya segera cepat momennya segera cepat sampai ya, bosku ya oke kita coba menggunakan pola turbo 70 ya pola turbo 70 sampai sampai sandai aja kita bosku cari gratisan dulu kalau gratisan nggak dapat-dapat baru kita buy spin, ya, bosku apa kabar kalian? semoga sehat selalu ya bosku dimanapun kalian berada Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bosku Serta gue peringatkan bagi yang belum pernah bermain di game Apa Cloud Pragmatic ini Jangan coba-coba bermain ya bosku Jangan coba-coba Jangan iseng-iseng coba ya bosku Karena game ini bikin ketagihan bosku Karena Terus sudah ketagihan seperti gue ini Mending kalau kalian bisa apa menahan emosi kalian kebanyakan pemula itu kalah karena terbawa emosi terbawa hawa nafsu padahal dia sudah menang ih satu lagi nih satu lagi oke okay, dapat oke okay, jadi kalau dapat itu kalau kita udah dapat dapat berapa ke dapat seratus atau lima puluh ribu dari modal kita ya udah dapat udah balik modal dan udah Terusnya kalian udah WD aja ya bosku ya Namanya baru pertama kali Jadi kalian pasti feelingnya belum begitu kuat ya Kalau kalian feelingnya sudah kuat Bener-bener yakin 100% ya nggak apa-apa <gatif> Cari modal gede ya Eh cari modal gede Cari untung gede Modalnya gede lebih bagus Ih, dapat tambahan kita dapat tambahan Frisbee ya bosku Mantap Oke, okay. yang ku senang dari bonanza tuh gini nih Pecahnya tuh gak kira-kira bosku ya Yoi auto support dong Yoi gaskin Gaskin kita dapet support Dan spin tambahan 5 lagi ya bosku Oke okay. Yo. lumayan daripada lumayan yang bosku dapat kita udah dapat balik model ya 100.000 udah balik model kita ya tinggal nyari untungnya lebihnya aja bosku ya sebetulnya sih sebetulnya ini udah di udah untung sih rp eh, 100000 ya ya karena kalau keyakinan lagi tinggi, percaya diri lagi super tinggi, kalian harus percaya sama diri kalian bosku ya, jangan takut-takut, wih takut lagi kan, bener kan, kalau kalian percaya diri itu benar, Dewi Fortuna tuh datang ke kalian, Dewi Fortuna tuh pasti menghampiri kalian aku lagi jelly yuii anggur enggak anggur wuss mega dong mega yuk main ya gratisannya ini dikasih lagi gratisan lagi tambahan lagi free spin gila banjir banget free spin ini banjir banget free spinnya gila best banget ini anjelnya, oke, okay. nice, nice, nice, nice, nice, satu lagi? lumayan banget ya tuh dapat seratus ribu lagi kita gila seratus sebelas ribu ya, <tuh> liat sendiri bosku gacor banget ini website yang gue mainin ini benar-benar kalian kalau mau tahu gue main di mana langsung aja ceki ke kolom komentar bosku ya di deskripsi juga ada ya langsung ke kolom komentar kalau kalian nggak ketemu link yang gue taruh di kolom komentar kalian bisa ketentang channel gue ya bosku link yang ada di tentang channel itu sangat langsung tapi ya bosku ada di sana untuk gabung ke grup gue gue juga bisa di sana kita bisa sharing sharing permainannya. Permainan apa yang lagi gacor? Sharing-sharing pola-pola gacor, game-game gacor, serta trik RTP terbaru-terbaru. Terupdate setiap harinya yang paling akurat, paling valid, bosku. Mantap aplikasi lagi, benar-benar emang banjir banget ya. Banjir sekitar ini, gila, ih, sejajar lagi tuh kan? Sekarang sejajar lagi tuh, sekitar kan? Oke, deskrim. Ini... ya ya nah gitu mana bomnya mana bomnya nggak dikasih bom. kadang bonjos juga ya nggak kaya gak bonjos sih dapet lumayan segitu juga namanya gratisan kan bosku namanya gratisan gak usah berharap banyak-banyak ya dapat juga masih syukur masih dapat 20 ribuan juga masih syukur ya bosku oke okay. oke okay. dalam satu kali turbo aja dapat berapa kali fresh ping kita ya pisang, semuaku, semuaku pecat terus tuh. Jadi kita coba spin cepat tiga puluh ya, jadi tujuh puluh tiga puluh. Ingat-ingat ya tujuh puluh tiga puluh. puluh turbo tiga puluh boy, 70 turbo tiga puluh boy. Coba kita gaskan aja dia. lueng gak ada ya <laughs> ini kan gak kayak Zeus lupa kok jadi kalau di Juanza tuh gak ada petir di luar ya bos ya kalau di Juanza tuh petirnya cuma di dalam doang lain kayak Zeus, Princess tuh ada petir yang di luar ya soalnya ya gitu Juanza tuh di luarnya pecahnya gak banget makanya kalau misalnya gua main di Zeus terus apa salah gua kesedot tuh ya saldo gua sedot tinggal dikit gua main di bonanza dulu naikin saldonya kalau saldornya udah naik baru gua main lagi di Zeus biasanya sih gitu kalau saldo sedikit di bonanza yang penting bisa naik aja dulu jarang sih soalnya bisa apa jarang rongkap di bonanza ini udah ada cerai-cerai bisa naik kalau di bonanza ini selain peces soalnya kecuali website yang lain tuh ya ada website yang banget tuh kalian tau lah ya yang nyedot banget tuh website apa oke okay. oke okay, mantap mantap semangku oke okay, coba kita buy spin nanti ya kalau kita nggak dapet ini hmm. kita buy spin slot ribu aja das kan Hmm. Mushil cool. uh, lagi nih. Dia sampai sejajar lagi terus boncos kita dia. Dapat gratisan. Ya. Boncos. Hmm. Oh, gede nih anjir Rp20.000, coy. 16 ribu, uh huh, yo i, auto sensasional pasti anjir anggurnya ditambahin lagi gila bomnya mantap banget, anjir 19 ribu kali 28 bosku sensasional 50 ribu bosku, uh huh gila gokil asli gokil gokil gokil, udah kita WD deh aja bosku ini, ini udah di luar ekspektasi gue kita dapet di luar apa target kita ya sudah sudah di atas target kita dapetnya bosku jadi langsung gas aja bosku kita otwwd bosku jangan lupa di like like komen serta subscribe nya dulu channel gue ini ya thank you banget buat yang selalu setia dukung channel gue ini jangan lupa jangan cuma ditonton doang ya di like juga di komen juga komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar bebas mau komen apapun ya bosku dan bagi kalian yang mau klaim-klaim bonus bisa langsung gabung juga ke ya gua yang ada kendala di website yang gua mainin ini entah deposit masuk lama atau apa atau misalnya yang WD tapi belum masuk-masuk atau apa kayaknya enggak, enggak sih enggak belum pernah ada sih yang WD masuknya lama sama eh wedi mas lama iya terus masuk ke rekeningnya lama sih belum ada tapi kalau kayak e deposit mungkin ada kesalahan di rekeningnya Beda rekening gitu jadi lu kalau apa ada kendala di website inilah intinya lu japri gua aja di grup WA ya bosku ya nanti kita langsung hubungin adminnya gua ada di sana grup di grup WA ini gua ada nomor adminnya, jadi bisa langsung diatasin sama adminnya thank you banget ya jangan lupa like, komen, dan share oke, okay? thank you, ketemu lagi di konten selanjutnya bye bye